Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga sehat semua ya Teman-teman hari ini Neng mau buat opor ayam Pertama-tama Ini ayamnya direbus dulu Nanti kita tiriskan ya Ini air rebusan pertama Kita buang Supaya lebih sehat ini Neng mau buat opornya pakai kentang ya teman-teman ini kentang yang sudah dicuci dipotong-potong dan digoreng setengah matang bahan-bahan yang lainnya santan dua pisis kemudian ketumbar bubuk penyedap rasa bawang goreng nah ini bumbu-bumbunya 5 butir kemiri bawang putih kunyit, jahe, lengkuas, 2 batang serai dan salam. Yuk kita ikuti cara pembuatannya. Bumbunya kita blender saja ya. Teman-temannya kecuali serai dan salamnya tidak di blender. Nah, ini bumbunya yang sudah di blender kecuali serai dan daun salamnya. Ya, kita ikutin saja ya proses memasaknya kita mau tumis bumbunya kita nyalakan saja kompornya tambahkan minyak secukupnya setelah minyaknya panas kita masukkan saja bumbu yang sudah dibander tadi sampai bumbunya matang dan harum masukkan garam secukupnya goreng hingga Matang. Jadi, masukkan air secukupnya, sedikit ya, sedikit saja. Kemudian tambahkan gula secukupnya Kita aduk. Masukkan ayam yang sudah ditiriskan Kemudian diaduk-aduk hingga merata bumbunya. Masukkan ketumbar bubuk. Secukupnya. kita masukkan air kita tunggu sampai airnya mendidih kita masukkan kentang yang sudah kita goreng kemudian kita uh, rebus sampai kentangnya empuk juga setelah ayam dan kentangnya empuk kita mau beri santan ditunggu sampai mendidih kompor ayamnya sudah matang kita matikan saja kompornya kita pindahkan ke wadah Kemudian, kita tambahkan taburan bawang goreng di atasnya. opor ayam ala dapur sineng sudah selesai dimasak selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe